Hai hai hai Lagi dan lagi insiden Harimau yang menyerang sang pelatih saat pertunjukan terulang kembali Kali ini si Harimau menerkam punggung pelatih pria bernama Dani Gotani dan melukai tenggorokan kaki serta punggung dengan cakarnya Adegan mengerikan itu direkam seorang penonton di Australia Zeus Steve Irwin Madrid melalui telepon genggamnya Petugas sirkus lainnya berlarian ke dalam arena sambil membawa tongkat untuk menyingkirkan Hewan yang menyerang pelatih berusia 35 tahun yang telah bekerja dengan harimau selama beberapa dekade. Dani yang merupakan salah satu bagian dari sirkus keluarga Gotani yang baru saja dibentuk di lingkungan Madrid Aluce akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena menderita sejumlah luka dan beruntungnya ia selama dari maut. Serangan harimau itu juga membuat ibu Dani histeris. Ia sangat ketakutan sehingga membutuhkan perhatian medis karena seketika menderita serangan panik parah. Peristiwa penyerangan pelatih oleh Harimau bukan yang pertama. Dua pekan sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di kebun binatang Australia. Harimau Sumatera yang terlalu bersemangat ketika bermain, justru membahayakan sang pelatih dan berujung pada cedera. Kerumunan penonton pun berteriak menyaksikan Harimau menyerang pelatih berusia 30 tahun itu, terutama saat Harimau menggigit leher dan bahunya. Beruntungnya para staff lainnya dengan sigap segera menyeret korban menjauh dan menyelamatkannya. Kebuasan si raja hutan ini memang sangat perlu kita waspadai, terutama bagi para warga yang rumahnya berdekatan dengan hutan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Konflik antara manusia dan harimau ini juga seringkali terjadi di Indonesia. Bahkan gak sedikit warga yang sudah dimengsa satwa berloreng ini. Seperti seekor harimau yang masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh BBKSDA Riau dan diduga ini adalah harimau Sumatera yang telah menyantap manusia di Kabupaten Bengkalis Riau. Kepala Seksi Wilayah 2 BBK Riau menjelaskan harimau itu masuk perangkap pada malam hari sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pihak BKSDR Riau memasang perangkap di sekitar desa Bukit Sembilan kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sejak siang hari. Namun ia belum bisa menjelaskan secara rinci jenis dan ukuran harimau yang berhasil ditangkap itu. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, seorang warga Kabupaten Bengkalis juga pernah ditemukan tewas akibat diterkam harimau di ladang sawitnya. Saat ditemukan tubuh korban sudah tidak utuh lagi karena sudah disantap si Raja Hutan ini. Harimau tersebut sempat menjaga jasad korban, hingga akhirnya pihak kepolisian turun tangan untuk mengusir harimau yang menjagai jasad korban. Dalam sebuah studi terbaru dinyatakan bahwa jumlah individu harimau meningkat di alam liar, tepatnya di lima negara tempat ditemukannya kucing besar terancam punah ini. Diperkirakan masih ada sekitar 3.900 ekor harimau di alam liar. Mereka berada di bawah ancaman perburuan untuk dijadikan perdagangan satwa liar ilegal, juga perusakan dan penghancuran habitat di sebagian besar wilayah jelajah mereka. Kunci untuk membantu pemulihan populasi harimau liar adalah dengan fokus pada pelestarian lanskap, tempat mereka berkembang dan memastikan masyarakat di daerah sekitar habitat mendukung program-program konservasi. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar,